Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channelnya RW 07. Di sini gua punya tip untuk kalian bisa terhubung dengan wifi fi tanpa ada tulisan terhubung, tidak ada internet. Gua punya solusinya. Sebenarnya itu pengaruhnya bisa dari HP Anda sendiri. Dan ini cara yang pertama, pertama-tama masuk ke pengaturan wifi fi tersebut dan scroll ke bawah, lupakan jaringan. Oke. Okay dan masukkan kata sandi kembali kata sandi ulang yang anda tahu dua wifi itu masukkan dan sambungkan kembali sambungkan sebentar sambungkan sudah tersambung nah itu cara yang pertama dan masih ada cara yang kedua kalau kalian sudah melakukan cara pertama tapi masih ada tulisan terhubung tidak ada internet coba cara kedua ini kembali lagi ke natural dan ubah. setelan IP-nya menjadi statis, alamat IP-nya rubah angka belakang yang sesudah angka 1 menjadi angka 90 aja. Terserah Anda mau 90 atau berapa, itu bisa. Dan DNS satunya rubah menjadi angka empat kali dan sudah selesai. Pencet checklist conteng di atas yang di sebelah kanan. Nah. Ya, tunggu sebentar. Nah, berhasil. Dan kalau masih Anda tidak percaya, kita coba masuk ke YouTube. Apa bisa? Tunggu sebentar. Agak lemak jaringannya. Nah, bisa masuk ke YouTube. silahkan untuk menjawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Halo 07.